Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah billah Saya atas nama Nuria Pondok Pesan dari Kompen mengucapkan selamat ulang tahun Nahdina yang 6 Semoga terus maju, sukses, dan berkah saya juga sampaikan dan ucapkan selamat kepada Nahdina yang baru saja launching website resmi Nahdina bertepatan dengan momen ulang tahun Nahdina yang ke mudah-mudahan kehadiran website ini bisa memberikan manfaat maslahat yang lebih luas kepada Nahdina untuk masyarakat saya berharap kehadiran media digital ini akan memberikan ruang yang leluasa bagi Nadina untuk mentransformasikan keilmuan tradisi dan nilai-nilai pesantren sebagai wujud dari hikmah dan pelayanan pesantren kepada masyarakat itu saja Wallahumma fiqillak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh